Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers, serta Leslar Lovers dimanapun anda berada selama siang. Kembali Diva TV hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia seputar Leslor Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, biar makin semangat kita lihat video abang Fatih yang sangat lucu dan sangat menggemaskan. Ini masya Allah banget ya. Gemes banget dengan Abang El Mudah-mudahan sehat selalu untuk Idola kesayangan kita ini Penyemangat kita semuanya Masya Allah Abang El Mudah-mudahan menjadi kebanggaan Dan semoga menjadi anak yang soleh Seperti yang diinginkan kedua orang tua Amin Masya Allah banget ya Baby El emang lucu, gemes, dan sangat ganteng Luar biasa Masya Allah Kemudian persahabannya kita lihat di kabar selanjutnya Ada kabar dari Toba Boys Badminton Club dua hari yang lalu ini mengunggah sebuah first Single foto momen di acara hari ulang tahunnya Bunda Lesti dan sekaligus tentunya memberikan penghargaan juga Lesti sebagai ketua umum masya Allah banget ya Alhamdulillah sudah dinobatkan menjadi ketua umum Toba Boy Badminton Club mudah-mudahan amanah mudah-mudahan program yang dijalankan juga semakin sukses Amin. Kita lihat persahabat di kalimat caption yang dituliskan Kami semua yakin di tanganmu, Toba Boy Bici, akan ke tempat yang lebih baik lagi Selamat mengemban jabatan baru, ini Bu Ketum, Lesti Kejora, semoga amanah, gas Amin, mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan persahabat, ya idola kesayangan kita selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua dan selamat juga untuk Bunda Lesti yang mengemban jabatan baru sebagai ketua umum Toba Boy Badminton Club. Bismillah, mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya sukses. Amin. Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali ya tanggapan dan respon yang diberikan. Salah satunya dari Pak Ferry Fernandes yang ikut menanggapi Papa Ferry mengatakan, "Bismillah, amin. Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya sukses." Kemudian, para sahabat disimak juga di unggahan terbaru Bang Adi Sky satu jam yang lalu, memposting foto momen semalam saat tanding badminton. Persahabat, ya, ada idola kesayangan juga, ada Papa Bilar di situ yang ikut hadir, Masya Allah. Setelah selesai main sepak bola langsung main badminton inilah semangat yang tiada tara juga Yang selalu diperlihatkan oleh Papa Bilar Masya Allah luar biasa, sehat selalu untuk hidup kesayangan Dan kita lihat juga persahabat ya di kalimat caption yang dituliskan Bang Adi mengatakan Alhamdulillah pasangan ganda Sky menjuarai Toba Boy Badminton Club Sur super series pekan kelima, selit terakhir bonus fun games mix double antara jazz kejora, momota bilar dengan lois sesanti, dan Lin sky. Dan coba kita lihat ke slide kedua yang diunggah oleh Bang Adis Gai, masya Allah banget ya, ini momen di mana pertandingan antara Bang Adis Gai melawan Papa Bilar dan Bunda Lesti. Kita lihat persahabat ya, keseruan semalam, ini luar biasa pasangan gesrek, couple kesayangan kita, ini kompak satu tim persahabat ya, melawan... Bang Adi Sky, ini sih kebahagiaan yang kita dapatkan di momen semalam ya, Masya Allah, idola kesengan kita memang selalu memberikan kejutan untuk kita semuanya dan kita juga salvok di kalimat komentar yang diberikan di postingan Bang Adi Sky ini salah satunya para sahabat dari akun Aminah Aminah3479 di situ mengatakan, "Bang, itu bapaknya Abang L Kalah, ngambek enggak, Bang? Banting raket gitu," katanya. "Tuh ya, kita lihat jawaban Bang Adi Sky. Bang Adi menjawab." Kerja keras beliau malam tadi, mengejar bola ke kanan dan ke kiri, Alhamdulillah beliau happy Wow, Masya Allah banget ya Syukur deh bang, kalau nggak ngambek, udah ketar-ketir nih katanya tuh ya <gifat> Ini good banget berselamat ya, kita patut contoh semangat dari Papa Billar. Luar biasa, idola kesayangan kita selalu memberikan kebahagiaan dan kejutan untuk kita semua Berikutnya persahabat, disimak juga info penting untuk warga konohan Jangan sampai lupa saksikan acara Karnaval SCTV. Hari Sabtu dan Minggu akan ada bintang tamu yang spesial. Satu paket lagi, Alhamdulillah Bunda Lesti Bapak Bilar akan hadir di acara Karnaval SCTV yang akan disiarkan secara langsung hari Sabtu dan Minggu di SCTV, persahabat ya Alhamdulillah tampil di TV lagi sepaket nih idola kesenangan kita yang akan selalu memberikan kebahagiaan persahabat ya, jangan sampai lupa Sabtu dan Minggu ini acaranya pagi, persahabat ya jadi, jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan dan mudah-mudahan ada info selanjutnya yang kita dapatkan dari SCTV langsung